Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab yang merangkum dari kalam-kalam hikmah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, Al-Fawaidul Muhtaroh, yang disusun oleh salah seorang muridnya, yaitu Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Disebutkan bahwa al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf pernah menceritakan satu kisah tentang keheranan dua malaikat, di mana di dalam percakapannya, masing-masing merasa heran dengan perintah Allah kepada mereka. Al kisah, suatu ketika, dua malaikat diutus oleh Allah kepada seorang mukmin, dan satunya lagi diutus kepada seorang kafir. Ketika mereka bertemu, Salah satu dari mereka berkata, 'Aku diutus ke dunia untuk satu urusan yang sangat mengherankan. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan keinginan salah seorang wali Allah yang sedang sakit parah, yang mana wali ini semasa hidupnya selalu taat dengan perintah-perintah Allah. Hingga wali tersebut meninggal, dia tidak mendapati apa yang dia inginkan.' Setelah malaikat tersebut menceritakan apa yang menjadi misinya, maka malaikat yang satunya menjawab. Aku pun diutus ke dunia untuk satu urusan yang juga sangat mengherankan. Akan tetapi, perintah yang diberikan kepadaku kebalikan dengan perintah yang diberikan kepadamu. Ada seorang kafir yang sangat menginginkan satu jenis ikan, dan ikan tersebut hanya ada di Laut al falani Sedangkan jarak antara Laut Alfalani dengan Laut Tempat Tinggal Sikafir berjarak tujuh samudera. Dan aku diperintahkan untuk mendatangkan ikan tersebut ke bagian Laut Sikafir. Kemudian aku letakkan di jaring salah seorang nelayan. Kemudian nelayan tersebut memberikannya kepada Sikafir. Dan jauh-jauh hari, Sikafir ini telah mengumumkan kepada semua nelayan di daerahnya bahwa barang siapa yang bisa mendapatkan ikan yang hanya ada di Laut Alfalani, maka dia akan membayar ikan tersebut berapapun harganya. Ketika kedua malaikat tersebut masih keheranan, tiba-tiba turun satu malaikat seraya berkata kepada kedua malaikat tersebut, Kalian berdua jangan heran, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan tentang tugas kalian tersebut. Adapun wali tersebut, dia pernah melakukan satu maksiat selama hidupnya, maka Allah tidak mengabulkan apa yang sangat diinginkannya. Hal tersebut sebagai penghapus atas dosa yang pernah dia lakukan, sehingga kelak di akhirat, dia bersih dari dosa. Sedangkan si kafir, dia pernah melakukan satu kebaikan dalam hidupnya, karena hal tersebut, Allah mengabulkan keinginannya di dunia, sehingga kelak di akhirat, dia tidak mempunyai kebaikan sama sekali, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitulah perbandingan balasan Allah bagi seorang mukmin dan kafir. Walaupun kadang-kadang kita mengeluh karena doa-doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi bagi seorang mukmin, apa yang dipilihkan Allah sudah pasti yang terbaik. Jika apa yang telah kami sampaikan dianggap bermanfaat, Jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe, like dan bagikan ke sahabat-sahabat yang lain, agar kita semua mendapatkan manfaat. Dan jika dalam video ini ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon koreksinya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.